Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dedi Rosadi dari channel Derosa Otomotif saudaraku so, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Kita semoga diberikan keselamatan Dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari marah bahaya Dan semoga pula yang kesusahan dimudahkan saudaraku so, pada kesempatan ini Saya ingin mereview beberapa unit yang insya Allah bisa menjadi bahan pertimbangan buat saudara, saudara yang akan membeli mobil bekas berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai. Yang pertama saya ada mobil Avanza G tahun 2013. Pajaknya di bulan 10. Ini STNK-nya SNK, SNK Tangerang Kota. SNK dan plat nomornya akan saya hidupkan kembali. Saudara sudah terima panjang Ini insya Allah mobilnya aman Tidak bekas banjir, tidak bekas nabrak Untuk harganya Insya Allah Harganya sangat rekomendasi Kita jual 115 juta Insya Allah Mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi Baik yuk kita lihat Untuk ban-ban masih cukup tebal ya Hai badannya masih sangat tebal bodinya masih bagus masih mulus untuk kilometer pun masih cukup rendah 89.000 ya saudara setirnya juga masih cukup kencang. dia yang sudah airbag ya 2013 untuk interior pun masih sangat bagus sekali masih bersih wangi dan masih sangat nyaman untuk dipakai Oke. Okay. Untuk door trim, power window semua masih berfungsi dengan baik. Kaca belakang saya tutup, kaca samping depan saya tutup kembali. Kunci eh, kaca sebelah kanan saya tutup. Oke, okay. kita lihat kap mesin. Untuk kap mesinnya masih sehat ya, Saudara. So Mesinnya masih enggak ada yang rembes, masih kering, suaranya pun masih sangat langsam dan di bullhead maupun di apron pun masih rata semua. Saudara. So Semuanya masih original bawaan dari pabrik. Ini saya jual 115 juta. Sudah kita panjangin. SNK nya insya Allah harganya murah ya, saudara. -saudara ya, warna hitam, Avanza G tahun 2013. Kilometernya baru 89.000. Untuk nilai pajaknya pun masih sangat murah ya. Untuk kelas Avanza ini, nilai pajaknya... Untuk daerah Tangerang, sekitar 24. Tangerang Kota ya, saudara-saudara. SNK-nya Tangerang Kota. Nilai pajaknya 2,4. Pajaknya di bulan Oktober tahun depan. Kilometernya masih cukup rendah. 90 ribuan, kurang lebih. Yang sudah airbag. Baik, kita lihat ke belakang-belakangnya. Ya saudara-saudara mobilnya bagus banget masih sangat rekomendasi buat kalian mudah-mudahan mobil yang saya tawarkan harganya sangat memberikan rekomendasi buat saudara yang akan membeli kendaraan mobilnya sehat udah tinggal pakai Insya Allah nggak ada PR yang sangat berarti kalaupun ada Insya Allah kita sama-sama ngobrol di sini ya saudara ya Baik, kita ke unit selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ada mobilio tipe E bertransmisi metik tahun 2016 yang AC-nya sudah digital. Ini untuk DPN DP 30 juta, angsuran di sekitar 3,5. Sampai 3,7-an, kurang lebih ya estimasi Mobilio tipe E tahun 2016 Bertransmisi otomatik warna hitam Pajaknya di bulan Maret tahun depan Maret 2022 ya saudara, -saudara ya Insya Allah mobilnya bisa bisa memberikan bahan rekomendasi buat saudara-saudara semua yang akan membeli kendaraan Interiornya semua masih mewah Kilometernya pun masih sangat rendah Kilometernya itu sekitar 60 ribuan ya saudara-saudara ya aman enggak bakal banjir enggak bakas nabrak dalaman semua masih original AC nya pun sudah digital baik selanjutnya kita ada mobil Sirion tipe D bertransmisi otomatik warna ungu ini mobilnya STNK nya daerah Jakarta Selatan, ya saudara. Untuk nilai pajaknya pun 2,5 ya saudara. Pajaknya 2,5. Pajaknya sampai bulan Maret 2022. Berplat genap, metiknya masih sehat, cocok buat saudara yang akan membeli kendaraan. Ini DP-nya sangat murah. DP-nya 15 juta, angsurannya estimasi saya 28-29 estimasi tergantung Finance ya tergantung leasing ya saudara, -saudara ya angsuran 2,8 sampai 2,9an kurang lebih tergantung Finance Oke baik kita lihat interiornya untuk interiornya pun masih sangat rapi banget loh saudara-saudara Insya Allah mobilnya cocok banget buat kalian kilometernya baru 76.000 ya so, saudara. darah tipinya sudah diganti head unitnya sudah head unit yang model touchscreen bagus-bagus banget cocok buat kalian ini DP 15 juta aja saya jual langsung 2829 an untuk cash datang aja ke showroom kita ngobrol sambil ngadu bako ngadu kopi <laughs> Ya, iya mobilnya benar-benar istimewa deh buat buat kalian. bahan banyak pun masih sangat tebal banget loh. Metiknya pun masih enak, responsif dan juga di sininya sudah ada headrest sudah ada TV yang uh, terhubung ke head unit depan. Ya, saudara, saudara. Jadi sangat nyaman buat penumpang di belakang bisa sambil nonton. Dan untuk di bagasinya Serion terkenal sangat luas. Ya, Saudara-saudara. Okay. Sirion tipe D Bertramisi otomatik Tahun 2014 Pajaknya di bulan 3 Kilometernya baru 76000 Insya Allah mobil-mobil ini Bisa menjadi bahan rekomendasi Buat saudara semua Baik saudara Cukup sekian Apabila ada yang Kurang dari Review saya mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.